setelah Lindung melepaskan auranya, Alun-Alun, yang dipenuhi dengan banyak ahli top dari caotik dimensi, terdiam beberapa saat. Setelah itu, emosi dalam mata banyak orang berubah, sebelum akhirnya berubah menjadi kuburan. Bahkan, ketika mereka berbalik untuk melihat Lindung sekali lagi, tidak ada sedikit keraguan di mata mereka. Orang-orang di sini sebagian besar adalah individu-individu terkenal di dalam chaotic dimensi dan mereka secara alami memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, mereka dapat menyimpulkan kekuatan lindung dari auranya. Bahkan, mereka yakin bahwa dia telah mencapai tahap reinkarnasi. Tentu saja, kekuatannya yang tepat dalam tahap reinkarnasi hanya bisa ditentukan oleh para ahli puncak dari chaotic dimensi yang duduk di kursi barisan depan alun-alun. Bagaimanapun, mereka semua telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Meskipun demikian, mereka masih merasa terancam ketika mereka menangkap aroma aura Lindong. Karena itu, ini membuat mereka mengerti bahwa meskipun pemuda di depan mereka ini tampak seperti ahli panggung reinkarnasi biasa, kemungkinan mereka tidak cocok untuknya dalam pertarungan yang sebenarnya. Teman muda Lindung benar-benar luar biasa. Mutian membelai janggutnya saat dia berkata kepada Mulan di samping. Sangat menakutkan. Mulan hanya bisa mengangguk dan mendesah. Setelah semua, itu benar-benar sulit baginya untuk berdamai dengan kenyataan bahwa ahli yang kuat ini. Yang dapat tetap dikumpulkan bahkan ketika menghadapi banyak pakar top dari caotik dimensi. Sebenarnya adalah pemuda-muda yang lemah saat itu. Tentu saja, kakak laki-laki rindong jelas lebih kuat dari kakek pertama. Selain mereka, Mulingshan berkata dengan bangga, ketika Mutian melihat seberapa cepat cucunya telah membalikkan punggungnya pada mereka, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum ke arah pria tua berjubah biru, yang berada dalam jarak yang cukup dekat. Dia adalah kepala istana saat ini dari Tentousan Si Heaven Palace, Wan Suan. Tanpa diduga, dia muncul juga. Ukuran pertemuan ini benar-benar menakutkan. mutian mengamati sekelilingnya. Setelah itu, dia menyadari bahwa sebagian besar ahli top dalam chaotic dimensi hadir. Selama lebih dari ribuan tahun, ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini pernah terjadi di caotik dimensi. Sampai sekarang, Laut Iblis chaotic dalam kekacauan. Saat Imo mulai mengamuk. Meskipun plan Paus Sage Immortal kami dapat bersembunyi sementara dari serangan mereka, ini bukan solusi jangka panjang, kata Mulan. Betul, Mutian mengangguk, segera. Dia melihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir sebelum jantung Manula mulai merasakan sedikit kebanggaan. Lagi pula, jika mereka bisa membentuk aliansi dengan sukses, mengapa mereka harus takut pada Yimo itu? Matahari yang cerah menggantung tinggi di langit. Tiba-tiba, suara gongres bergema melintasi alun-alun besar ini. Setelah itu, seluruh tempat menjadi sunyi, sebelum banyak pasang mata memandang ke depan. Di tempat itu, berdirilah sosok cantik yang memesona. Dia adalah Tang Sin Lian dari Flame Divine Hall. Semua orang, aku percaya bahwa kalian semua harus tahu mengapa Flame Divine Hall aku telah mengatur pertemuan ini. Saat ini, Yimo sedang mengamuk dan perang dunia kuno memberi kita sekilas tentang seberapa kuat Imo ini. Bahkan, mungkin banyak dari kamu di sini telah menyaksikan sendiri hal ini secara pribadi. Petik 2, Tang Sin menggunakan matanya yang cantik untuk mengamati tempat itu saat suaranya yang jernih bergema di seberang alun-alun. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Flame Divine Hall Aku, delapan wilayah laut telah disembeli oleh Imo Sementara itu, 120 faksi di dalam semuanya telah dimusnahkan. Mayat mengotori tanah dan darah mengalir seperti sungai dimanapun mereka lewat. Aku percaya bahwa tidak ada faksi di sini yang dapat dengan percaya diri mengklaim bahwa mereka dapat melawan Imo sendiri. Apakah aku benar? Petik 2. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan... Beberapa dari mereka bahkan berduka secara diam-diam, terbukti beberapa dari mereka sudah menderita kerugian besar setelah Himo menyerang. Boleh aku tahu apa yang ada dalam pikiran Nonatang? Pria tua berjubah biru itu merenung sejenak sebelum dia bertanya. Itu tidak terlalu rumit. Singkatnya, ini adalah untuk membentuk aliansi untuk melawan mereka. Tang Sinlian berseri-seri sebelum dia melanjutkan. Lima master kuno telah meminta balai divine flame aku untuk menyatukan semua orang dan membentuk aliansi untuk melawan Yimo. Beberapa suara mendengung dipancarkan dari dalam alun-alun besar ini. Setelah itu, banyak ahli berpaling untuk saling memandang. Sebelum mereka tiba, mereka sudah samar-samar menebak apa yang sedang terjadi. Namun, mereka masih sedikit terkejut ketika mereka mendengar berita itu secara pribadi. Bahkan, Aliansi besar yang meliputi seluruh caotik dimensi, belum pernah dibuat sebelumnya. Suara dengung menyebar di seluruh tempat, meskipun banyak ahli yang kuat merasa cenderung untuk bergabung. Mereka memilih untuk tetap diam pada saat ini. Lagi pula, meskipun mereka didorong ke sela-sela yang mengerikan oleh Yimo, mereka telah membentuk faksi mereka sendiri setelah banyak berkeringat dan menangis. Oleh karena itu, begitu aliansi terbentuk, Apakah mereka masih dapat mempertahankan kontrol atas faksi masing-masing? Semuanya, aliansi yang disebut ini hanya dimaksudkan untuk melawan IMU. Setelah aliansi ini terbentuk, kita semua akan menyerang dan bertahan sebagai satu. Untuk mencegah satu pihak mendapatkan kontrol, kami akan mencalonkan beberapa faksi yang lebih terkenal dan membentuk dewan. Selain itu, setiap keputusan penting harus melalui dewan ini selanjutnya. Di atas dewan ini, kami juga akan membuat dewan tetua. Mereka akan dikelola oleh lima master kuno dan lindong, dan mereka akan bertugas mengawasi aliansi. Setelah itu, setiap faksi akan mengirimkan pasukan tempur elit mereka untuk menciptakan tentara pembunuh iblis. Sementara itu, master tata ruang juga akan melakukan intervensi dan membuat formasi teleportasi di setiap wilayah laut besar. Karena itu... Jika ada wilayah laut yang diserang oleh Yimu, tentara pembunuh iblis akan segera muncul. Petik 2, Tang Sinlian berdiri tegak dan bangga saat suaranya yang jernih menyebar. Mengoperasikan aliansi besar seperti ini seharusnya menjadi tugas yang rumit dan sulit. Namun, di tangannya, dia dapat menyederhanakan operasi dan membuatnya berjalan efisien. Selain itu, dengan mendistribusikan otoritas, dia dapat meyakinkan faksi-faksi tertentu Yang khawatir bahwa Flame Divine Hall berencana untuk mengambil keuntungan dari aliansi ini untuk memperluas basis mereka Lapangan besar itu benar-benar sunyi Sementara itu, mata individu yang tak terhitung jumlahnya berkilauan Sementara hati mereka mulai bergetar Sepertinya aliansi seperti itu memang bisa dilakukan Tidak ada yang keberatan dengan fakta bahwa lima master kuno adalah anggota Dewan Tetua lagi pula, mengingat ketenaran dan reputasi mereka, mereka memang memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Namun, orang banyak menatap Lindong dengan ekspresi aneh di mata mereka. Ini karena bahkan seorang ahli top dalam caltik dimensi seperti Mutian, tidak memenuhi syarat untuk memegang posisi seperti itu. Namun, meskipun usianya masih muda, Lindong bisa melakukannya. Ini pasti membuat banyak dari mereka tercengang lindung juga diam-diam mengangguk setelah mendengar ini sementara itu kilatan kekaguman melintas di Fla Master dan mata lainnya kemampuan kepemimpinan tang Xin Lian benar-benar menakutkan kemungkinan dengan kemampuannya begitu aliansi terbentuk chaotic dimensi akan mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan hadirin sekalian kita semua mendukung penuh pengaturan ini bagaimana menurut kalian Fla Master perlahan berkata namun, suaranya yang rendah dan dalam menyebabkan seluruh tempat menjadi diam Kita sudah bertarung dengan penjara iblis di masa lalu Mungkin kekacauan di Caltic dimensi hanyalah gelombang pertama Segera setelah itu, Yimo akan menyapu seluruh dunia Pada saat itu, perang dunia kedua akan benar-benar dimulai Petik 2, akankah telur muncul tanpa cedera setelah sarangnya pecah? Jika kita tidak membentuk aliansi sekarang makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini akan dihancurkan. Petik 2, hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya berdebar setelah mendengar suara rendah dan mendalam dari Flame Master Jika perang dunia pecah, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa lolos tanpa cedera. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan bertarung kita, kita akan membuka benteng ancestral yang ditinggalkan oleh guru kita saat itu. Pada saat itu, kami akan mengizinkan mereka yang telah mencapai tahap samsara untuk memasukinya. Jika kamu beruntung, itu mungkin membantu kamu untuk maju ke tahap reinkarnasi." Petik 2. Kata-kata terakhir Flame Master segera menyebabkan seluruh tempat meledak menjadi gempar. Bahkan, para ahli panggung samsara yang tak terhitung jumlahnya berdiri segera, sebelum mereka menatap Flame Master dengan mata panas. Suasana di alun-alun telah mencapai puncaknya. Lagi pula, Tawaran itu terlalu menggoda. Flame Master benar, sepuluh ribu laut surga istana aku bersedia bergabung dengan aliansi. Ketika dia melihat bahwa waktunya sudah matang, orang tua berjubah biru memimpin dan berdiri. Kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Klan Paus sage Immortal aku juga bersedia untuk bergabung dengan aliansi dan melawan Yimo bersama-sama. Mutian juga berdiri dan berkata, My Heaven Sea Cliff juga bersedia bergabung dengan aliansi. Ahli top lain dari Chaotic Dimensi berdiri dan berkata, Pavilion Sea bersedia, kami juga bersedia bergabung dengan aliansi. Petik dua petik dua Di dalam alun-alun besar ini, banyak tokoh tiba-tiba berdiri, sebelum tangisan rendah terdengar dalam gelombang. Akhirnya, suara mereka berkumpul dan meluncur ke awan. Sementara itu, keinginan untuk bertarung mulai naik diam-diam. Ketika Lindong menatap adegan mendidih darah di depannya, dia tanpa sadar mengeluarkan desahan lembut dari bibirnya. Berkat kelompok Flame Master dan tekanan dari Imo, aliansi ini terjalin dengan cepat. Namun, apakah aliansi ini benar-benar dapat melepaskan kekuatannya? Masih akan bergantung pada kemampuan Tang Xin Lian. Setelah aliansi berhasil dibentuk, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan prosedur operasional yang rumit. Namun... Dibandingkan dengan ketika Lindong mendirikan Fortitans Palace-nya, menjalankan aliansi besar seperti ini ternyata jauh lebih rumit. Untungnya, Lindong tidak perlu khawatir tentang hal itu. Masalah-masalah ini secara alami jatuh ke pundak Tang Sin Lian. Sementara itu, ia mulai menunjukkan kemampuan kepemimpinannya, yang membuat orang lain kaget. Hanya dalam lima hari, aliansi sudah mulai terbentuk. Lindung dan Master Tata Ruang juga bertindak serempak selama hari-hari ini. Mereka menuju ke berbagai wilayah laut besar dan membangun formasi teleportasi yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan melakukan itu, begitu pasukan pembantai iblis terbentuk, mereka akan bisa menghentikan Yimo yang mengamuk. Meskipun Lindung telah maju ke tahap reinkarnasi, tugas yang berbahaya dan melelahkan ini masih membuatnya kelelahan. Faktanya, pada saat dia kembali ke Flame Divine Hall, wajahnya sedikit pucat. Di dalam aula besar, ketika Tang Xinlian yang sibuk mengelola aliansi, melihat Lindong, dia tersenyum. Setelah itu, dia secara pribadi menyajikan teh dan berkata, Bagus sekali. Aku membuatmu sangat kesulitan. Kesulitan kecil ini bukan apa-apa. Lindong menerima teh harum, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terlalu merepotkan. Selain itu, kamu bukan satu-satunya yang terlibat. Imo telah mengamuk di Chaotic dimensi dan ini pasti akan mempengaruhi flame Divine hall kita pada akhirnya. Kata Tang Xin Lian tersenyum. Selain itu, kamu bukan salah satu dari master kuno. Namun, kamu memilih untuk melibatkan diri dalam masalah seperti itu. Petik 2. Aku tidak mulia dan tanpa pamri seperti mereka. Lin tertawa pahit. Meskipun mereka memang individu yang sangat dihormati Kamu sendiri tidak begitu buruk Tang Xin Lian tersenyum Sementara itu Ada ekspresi mempesona di matanya yang panjang Pada saat ini Dia tidak membawa sikap keren dan heroik seperti biasanya Sebaliknya Senyum di wajahnya menjadi jauh lebih lembut dan lebih cantik Saat dia menatap Lindong, Ada jelas emosi lembut di matanya Bahkan Sangat sulit untuk menghubungkannya dengan wanita itu, yang pernah berdiri dengan percaya diri di depan banyak ahli dari Chaotic dimensi, sebelum dia berhasil meyakinkan mereka semua. Itu benar. Bagaimana Sin King? Kamu tidak menggertaknya? Bukan. Tang Xin Lian tiba-tiba teringat Sin King, yang telah menemani Lin Dong ke daerah iblis saat itu, sebelum dia bertanya. Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum dia menjelaskan apa yang terjadi pada suku sembilan ekor. Aku tidak pernah menyangka gadis itu akan bertemu secara kebetulan. Kemungkinan dia akan sangat luar biasa setelah dia meninggalkan pengasingannya. Tang Sin berkata dengan agak terkejut. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika fluktuasi spasial sekali lagi muncul di aula. Setelah itu, Master Tata Ruang, Master Api, Ying Huan Huan dan yang lainnya muncul dalam sekejap. Kita seharusnya mengatur semua formasi teleportasi. Master tata ruang tersenyum pada mereka berdua dan berkata, "Kami telah menyusahkan kalian semua." Tang Xin Lian buru-buru menjawab, "Ying Huan Huan duduk dengan elegan di kursinya. Tangannya yang lembut memegang cangkir batu giok zamrud. Setelah hening sejenak, dia menggunakan mata birunya yang dingin untuk menatap lindung sebelum dia berkata." Kami akan membuka benteng Ancestral besok. Tiba-tiba, Lindong merasa bahwa suasana di dalam aula besar telah menjadi sunyi. Ketika dia sekali lagi melihat senyum tipis di wajah Ying Huan-Huan, meskipun dia merasa tertahan di dalam hatinya, pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dengan lembut. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1278, membuka benteng leluhur. Keesokan harinya, di dalam Flame Divine Hall, beberapa sosok berdiri di udara. Sementara itu, di sekitar mereka, ada banyak ahli yang menatap mereka dari jauh. Selain itu, mereka semua memiliki ekspresi gembira di mata mereka, yang tidak bisa disembunyikan. Jelas, melalui cara-cara tertentu, mereka mengetahui bahwa hari ini adalah hari di mana enam Master Kuno akan bergabung untuk membuka benteng Ancestral tempat yang ditinggalkan oleh leluhur simbol yang legendaris. Ada desas-desus bahwa jika seseorang berlatih di dalam benteng leluhur, seseorang akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk membuat terobosan. Ini khususnya kasus untuk para ahli tahap samsara. Bahkan, mereka dapat memanfaatkannya untuk mengambil langkah maju yang paling penting, dan maju ke tahap reinkarnasi. Kemampuan yang menakutkan ini menyebabkan banyak orang menjadi iri. Bahkan. Kemungkinan hanya seorang tokoh legendaris seperti simbol leluhur, yang bisa meninggalkan benda ilahi seperti itu. King Huan Huan dan lima lainnya berdiri diam di langit. Meskipun tidak ada keributan yang mengguncang bumi, semua orang bisa merasakan ombak yang menakutkan bergolak di bawah bagian luar yang tenang. Lindong berdiri agak jauh dari mereka. Di belakangnya, King Zi, King Tan, Mo Luo dan Tang Xinlian juga melihat ke arah yang sama. Mari kita mulai. King Huan-Huan melirik mereka berlima sebelum dia berkata dengan lembut. Master kegelapan dan empat lainnya saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Kemudian, emosi yang rumit melintas di mata mereka sebelum mereka mengangguk dengan lembut. Yan, King Huan-Huan memberi isyarat dengan tangannya sebelum cahaya hangat keluar dari dalam tubuh Lindong. Akhirnya, itu berubah menjadi batu leluhur dan melayang di udara. Setelah itu... Tubuh Yan juga muncul di luar batu leluhur. Apakah kamu benar-benar ingin membuka benteng leluhur? Yan melirik Ying Huan-Huan. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya. Pada saat seperti ini, apakah kamu masih berpikir bahwa aku sedang bercanda? Ying Huan-Huan bertanya dengan samar. Yan tertawa getir sebelum dia mengangguk tanpa daya. Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum dia meluncur ke batu leluhur. Setelah itu, Batu leluhur mendarat di telapak tangan Ying Huan-Huan. Ying huan, -huan bermain-main dengan batu leluhur yang hangat di tangannya. Kemudian, kilatan melintas di mata biru cantiknya. Sebelum dia memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Lindong, yang berada agak jauh. Ketika Lindong melihat senyumnya, dia tidak merasakan sukacita sedikitpun. Alih-alih, dia merasa bahwa sensasi tidak enak di dalam hatinya telah meningkat. Ketika dia menyadari hal ini, dia segera bergegas maju sebelum dia muncul di samping Ying Huan-Huan. Meraih pergelangan tangannya, dia bertanya, Bisakah kita berhenti sekarang? Aku bisa berlatih sendiri. Petik 2 Ying Huan-Huan menundukkan matanya yang cantik dan menjawab, Benteng leluhur adalah harta yang ditinggalkan oleh guru untuk membantu kami melawan yimu. Itu mampu meningkatkan kekuatan tempur pasukan kita. Karena itu, Aku tidak membuka benteng ancestral hanya untuk kamu. Itu juga demi memenangkan perang dunia kedua. Petik dua. Lindong mengertakkan giginya dengan lembut. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ying Huan-Huan tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan lengannya yang halus sebelum dengan lembut memeluk Lindong. Setelah itu, dia mengayunkan gioknya seperti lengan. Sebelum batu leluhur di tangannya melesat ke depan. Mari kita mulai. Cahaya terang dan intens tiba-tiba meletus dari dalam batu leluhur. Setelah itu, sinar cahaya itu terjalin di langit sebelum mereka tampaknya membentuk formasi besar. Sekarang giliranmu sekarang, suara yang dipancarkan dari dalam batu leluhur. Api. Saat ini, Ying Huan Huan memiliki ekspresi yang agak pucat di wajahnya yang cantik. Dia menghadap lindung sebelum dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu... Dia dengan diam-diam menyimpan tangan kecilnya yang halus di dalam lengan bajunya sebelum dia berkata, Mari kita pergi bersama. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menuju ke benteng leluhur. Ketika Lindong melihat ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika Ying Huan-Huan mendekati benteng, simbol S di tangannya melintas dua kali. Segera, penghalang cahaya di luar formasi perlahan merobek. Setelah itu, tubuh Ying Huan-Huan bergerak sebelum dia berlari masuk. Lin Dong dengan cepat mengikutinya. Kakinya baru saja mendarat di benteng leluhur. Ketika ia menyadari bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat. Dia mengangkat kepalanya dengan terkejut. Hanya untuk menyadari bahwa ada banyak hujan kecil yang jatuh di dalam benteng ancestral. Terlebih lagi, sepertinya tetesan hujan ini mampu mengapung karena mereka tidak mendarat di tanah. Ketika Lindong mengulurkan tangannya untuk menyentuh salah satu dari mereka, hatinya tiba-tiba bergetar. Ini karena dia menyadari bahwa ada fluktuasi reinkarnasi yang tersembunyi di dalam tetesan hujan ini. Sungguh ciptaan yang menakutkan, Lindong benar-benar bingung. Tidak heran benteng ancestral dapat sangat meningkatkan peluang seseorang dapat membuat terobosan sukses ke tahap reinkarnasi. Ternyata sebenarnya ada misteri seperti itu di sini. Ini hanya bagian luar benteng Ancestral, King Huan-Huan berkata dengan lembut. Namun, langkah kakinya tidak berhenti saat dia langsung menuju bagian terdalam dari benteng leluhur. Lindong dengan cepat mengikuti di belakang. Keduanya melintasi banyak halaman sebelum akhirnya tiba di bagian terdalam benteng Ancestral. Saat ini, alun-alun dipenuhi dengan pohon-pohon hijau yang subur. Selain itu, pohon-pohon ini semuanya memancarkan riak reinkarnasi yang kuat. Ini menyebabkan Lindong menjadi bingung. Ini memang item yang ditinggalkan oleh lambang simbol. Lindong mengamati tempat itu. Akhirnya, dia memusatkan perhatiannya di tengah lapangan batu. Di tempat itu, dia melihat patung batu. Sementara itu, patung batu itu berpegangan pada tongkat kayu. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong tidak dapat melihat wajahnya, bahkan. Dia merasa seperti ada cahaya misterius yang tak tertandingi melonjak di wajah itu, yang mencegah siapapun untuk menyelidik. Sementara Lindung menatap patung batu misterius itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa tiga simbol ancestral dalam tubuhnya memancarkan suara berdengung. Bahkan, itu adalah suara hormat dan hormat. Ini menyebabkan guncangan di dalam hatinya meningkat. Selain lambang simbol, Siapa lagi di dunia ini yang bisa membuat simbol leluhur mengungkapkan emosi seperti itu? Apakah itu leluhur simbol? Lindong bertanya dengan hati-hati. King Huan Huan mengangguk dengan lembut. Setelah itu, dia berjalan ke depan patung batu sebelum dia berlutut dengan lembut. Setelah melihat ini, Lindong juga berlutut di sampingnya. Mengabaikan kekuatan leluhur simbol. Hanya keinginan yang terakhir untuk melindungi dunia ini. Sudah cukup untuk membuat lindung berlutut dan menghormatinya dengan tulus. Guru, King Huan-Huan memandangi patung batu itu, sebelum kesedihan dan kerinduan muncul di matanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bersujud tiga kali di depan patung batu itu sebelum dia akhirnya berdiri. Ada tempat latihan yang dibuat oleh guru di dalam patung batu ini. Aku akan mengirim kamu ke dalam. Selain itu, Kecuali jika kamu berhasil membuat istana ilahi, kamu tidak akan dapat melarikan diri. Kata Ying Huan-Huan, hah, Lin Dong tertegun, dia tertawa getir. Bukankah ini terlalu kejam? Itu bukan prestasi berarti untuk membentuk istana ilahi. Jika tidak, Ice Master tidak akan menjadi satu-satunya di antara delapan master kuno yang mampu melakukannya. Mengapa kamu meragukan dirimu sendiri? King Huan-Huan menggunakan matanya yang biru dan dingin untuk menatap Lindung sebelum dia bertanya. Lindung menarik napas dalam-dalam dan mengangguk perlahan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya sebelum menarik King Huan-Huan ke pelukannya. Akhirnya, dia dengan lembut berkata, Kamu bisa tenang. Seperti yang aku katakan, aku pasti akan melampaui dia. Petik 2 King Huan-Huan dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahunya sebelum dia berkata, Tempat latihan di dalam patung batu memiliki rasio waktu bengkok satu banding 10. Sebelumnya, kekuatan kamu telah melonjak terlalu cepat. Kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk menstabilkan kekuatan kamu. Petik 2, Lin Dong mengangguk. Simbol leluhur benar-benar luar biasa. Bahkan, dia bahkan bisa melakukan sesuatu yang sulit dipercaya seperti mendistorsi aliran waktu. Masuk, Ying Huan-Huan mengayunkan tangannya dengan lembut. Sebelum patung batu itu mulai menggeliat Setelah itu, lingkaran cahaya muncul Sementara itu, sepertinya ada kekosongan tak berujung dalam lingkaran cahaya itu Ketika Lindong melihat ini, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh Tanpa basa-basi lagi, dia berjalan maju Setelah itu, dia memasuki lingkaran cahaya di depan mata Ying Huan-Huan Berdengung, lingkaran cahaya itu bergetar Sebelum menghilang secara diam-diam, ketika Ying Huan Huan melihat pemandangan ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan kecilnya dari bawah lengan bajunya. Saat dia melihat tangan kanannya yang berubah, sebuah emosi yang rumit melintas di matanya yang cantik. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Engwah-engwah. Dada.